Anti Kaka gimbal. Kakak Kaka. gaming. <laughs> Kakak game. gaming. Ada gaming model. Ya, teman-teman. Bah. Nah. Orang enggak tuh tendang nyamuk. Ini ya, lebih cepat <laughs> Kita mancing, ya? ya. Ini kita mancing kayaknya udah malam pas malam ini deh. Pas malam, teman-teman. Si. Tunggu. Kita lihat dulu ikannya apa yang kita dapat kita baru dapat ikan satu teman-teman ikan banyak lah ah masih banyak lagi kita cari teman-teman ikan paus ini ikan paus ini kenapa nih namanya oh ini ikan tahu namanya dek ini tuna kecil baru kita dapat dek kalau yang ya. ini ini enggak ada namanya belum tahu kita dek ya bentar, bentar-bentar yang, yang mana ah ini Ya, ini kalau dapat, ini kita dapat bintang dua peringkat dua ini, Pak. Ya, yuk kita cari tambah besar ini. Ya, kita laut Borneo, apa ini ya, ikan ini. Iya, ikan yang kita tangkap nanti. Nih, ayo kita lagi ya. ya. Tarik pancingnya deh, tulis nih deh. Gue harus pas, harus yes. yes, keren deh ya teman-teman oh yang jung teman-teman tarik tarik deh oh, lagi deh, Aduh. Tarik, Tukar, deh. Aduh. tarik lagi deh oh, yes tarik wow Berat, bukan, deh besar nih Wow wow wow. Oh. Lompat ikannya deh. Lompat lompat. Lompat teman-teman. Lompat teman-teman. ayo ayo ayo ayo ayo. Gas. Gas teman-teman. Gas. Eh, apa? Sopak dong. Ik apa tuh? Ik Ikan apa tuh? Apa nih deh? Yes, kita dapat, kita tambah rilis Trapper mata besar Rekor. Apa nih nama ikannya, ya? Ekor fun Tunggu, oh Selamat Saya akan memberikan kail dan koin Gratis karena sudah mencapai tingkat atas hadiah ah, oke okay. Kita terima Ba, ada lagi, ba. Iya. ganti ianya Siap, kita lihat ikannya Ini kan tadi yang ada cari, Bapak trapez mata besar ini ini yang besar ah. nah. oke okay, kita udah dapat bagus sekarangnya nah tunggu tidak pas kan ini dia tunggu op oh, tunggu. oh. Yes. Ah, yes bentar kalau udah nyangkut ikannya baru kita tarik ah, tarik ini yes bagus tarik lagi deh hmmm seperti itu pas cari lagi, lagi, besar, cepat cepat cepat putar aduh. Tarik wow. hidup. Senang pancing 30 meter. Bedanya, oh, Baca, kita, kita lihat ini dia kita lihat. Ini dapat tambah. Baca kita lihat. Tuh. Apanya? Ikan-ikan. Nah, ini dia ini ini ikannya nah ini mana, mana ikan yang kita dapat tadi oh nggak ada di sini apa namanya ini masih banyak teman-teman kita carikannya. cari ikannya ini berpohon belum penuh atau masih kosong masih banyak kosong ah, ini baru dua mana? oh ini, ini tidak dapat lagi dek terakhir mata besar juga ini baru kita dapat baru tiga kita dapat Main, kita teman-teman ini, ini ini dua nih sama ya sama lagi bakal ada pegangnya ya, ya. bapak dulu ya. nah kalau pas di sini baru kita dapat yeah. yes. Ayu, ayo ikan makan ikan makan op oh langsing, trek teman-teman. apa blindnya pak? Ikan apa nih pak? Ikan. Ikan ini kenapa nih? Ikan belum kita lihat nih, belum dapat. Kalau udah dapat baru kita lihat ikan yang mana. Ikan areknya. Ikan areknya langka guys. Gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, trek lagi teman-teman. Kita trek lagi. Wow, wow, gol, gol. Bang. Hm. Boleh putus talinya. Boleh putus talinya kita dapat lagi. Bang. Go, go, go. gol, gol, gol, gol. Kita kunci di situ. Gol. Makanya jangan tarik. Kita kencitkan. Ah gol, kita kunci lagi dek. Gol, gol, gol. Hup. Lantep putus. Tuh. Bukan aku yang mana? Iya mana dia sakit je la dengan mata pancing ini strike yang ketiga teman-teman malam berhubung ikan apa coba? ikan apa nih? Nah. kesukaan tangkapan beruntun oke, okay, kita tambah baca apa kita lihat ikannya ikan telah diletakkan thank tangki. baca apa kita okay. lihat ikan? Selamat datang di khayak. Terima kasih. Baca paket lihat ini. Halo teman-teman. Ini baru kali. Ba, kali ini kita sama SK Gaming mainan teman-teman. Baca ba, paket lihat ini. Jangan lihat terus deh, capek kita. Ah ini dia nih. Dapat. Ah bun Abanat Mon. namanya deh. Ini dapat bintang 2 kita nih. 35. Coba yang ba. Ah. Ba Sengat. ini iya, kosong. Mau beli minta dapat? ayo iya, kita cari yang ini. Ya, ya, ya. yang besar. Oke, kita, bapak lagi kayak dek baba yang besar. Iya, kita nonton lagi, kayaknya ya. Iya, yes pas deh. baba bapak, kalau ini aja, ya. Up, langsung oh, oh. naik. Bapak, kalau, oh. eh, kalau, kalau, kalau, kalau, terlepas gini aja iya lepas op nanti oh, kita, kita deh oh, aja nah, dia kenapa tengah tarik bang bang dapat kura kura kita cari nah, kita kunci lagi teman teman gas gas nah, kita kuncikan. Hop. Oh. Hmm. ini 25. Gas gas gas gas. Eh. Gas, gas. Oh. ini lagi gas. Hop. Oh. Ini lagi teman. Oh. Oh. Yes. Kita betul. Kok jangan ikon, ya? Iya, Australia. Apa kenapa dia? gini okay. kenapa cepat ya? kenapa cepat? bah kenapa dia cepat? iya kenapa? cepat ya, kita lihat ikannya. ah kita nampar lagi. Kita lihat ikannya. udah ini yang apa? guys babar ini yang ini. iya iya iya terlagi penuh nih teman-teman penuh teman yang ya, ini itu ada pa yang besar. ya oh. ini target kita nanti ya beli itu pancing kita belum kuat untuk kura-kura. Oke kita lempar lagi ya. Siap? Bapakku nggak ya dapat ini kura-kura. Nah, itu apa kan ini nonton adu nonton. Bapak, ya, bapak, bapak, bapak. Nah. Kok nggak mancing kura-kura? ya kita kan mancing ikan bukan kura-kura. Kau -kura. mancing kura-kura? Baru -kura. nggak betul betul yes. Kura -kura yes. Kita lempar, tarik, tarik, tarik, tarik. Ayo, ayo, ayo. Yes ba, ba, ba. ba, ba, ba, ba, ba oh. kalau... aduh kan, adek aja cerita tengok putus, ba. Ba, putus aduh, benar, lagi, oke kita coba lagi, okay, kita coba lagi. Bapa, ah. kalau tadi kita aduh. gini, huh? kalau tadi kita lansin. gini ba, ya. oke okay, kita iya kapal kita tanggap buat ikan ah kita tangkap tanggap buat ikan lagi deh oke okay, teman-teman kita cari dua ikan lagi teman-teman ya. yes ini udah tengah malam nih teman-teman hmm. udah ngantuk kita ah yes okay. keren lanjut stretch habis wuhh lanjut Iya, ya iya, iya, deh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, lagi iya, iya, iya, terkunci iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kunci iya, bisa dia panjang kali lagi, oke. Okay. Yes. Kenapa yes. tuh, Pak? Market tutul, Mama ikan tadi, tapi ya 63 puluh cm. Panjangnya Dek. oke. Okay, Teman-teman, kita dapat ikan lagi. Coba lihat, ini ikan. laut Borneo nih. Teman-teman, coba kita lihat ikan Oh, kita lihat ikan ini, ini ya, ini udah dua, ini udah dua Banyak ah, sekali Baik, ya. ini kan bah Ya udah, udah apa kita dapat, dapat ini kan Ya udah lima, ada enam kita dapat Ih, kan. eh, ini ah. udah apa nih bah Ya mancing kita, sepuluh Sepuluh itu Kita, kita tempat lagi ya, ya. Oke teman, -teman. A oke. Siap. Siap, ini Siap Hai, hey, hai, mau hai, lagi teman-teman yes. Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman ya. hai, <tuk> <tuk> Hmm, dia uh, ini, bapal, bapal. Oh, ini dia pake sampan Ini Ini dia kecil Mana dia? <sus> yes Kok besar? Kok Oke kita masukin dulu nanti. Ba, dulu, iya nah, Coba ya, Ini Oke teman-teman, dululah -teman. sampai sini. Heeh, tahan dulu. Ta-da. gas. Stop. Tarik rem. Nah, Tarik. kunci kali, suruh Ini ada Tarik tarik taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh. terus terus ya tarik terus terus ya taré, dilepas oh taré, taré, lagi taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, taré, Kakak ya, dapat ikan adik. Kakak lagi. Kakak nanti lepaslah. Tunggu tunggu. Ani dapat adik disimpan ini. ini oh, ada. besar adiknya. adik ni ah. Adik mesti besar tu Kakak tahu mainnya. Ya. Hmm. Nah. Oke. Okay. Ah dulu. Ha, kalau dah nyampe pas, -pas, -pas tengah ni boleh lepas eh. Budahlah. Ya ya ya. Ada, tarik, ada, ada, ada, ada, nanti putus dia Untuk sini ada, ada, ada, ada, ada, tarik lagi ada, ada, Lepas Tarik lagi ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, lagi, Udah. Ya, udah oke okay, teman-teman. udah uh, uh, capek. Udah menyerah. Menyerah oh, kita teman-teman. Capek ini. kita. Oke okay, untuk video kali ini. Sampai sini ya teman-teman.